8 jam lalu, Bibi tampak tersenyum dan bersiul ketika merekam Vanessa, lelah nyonya, tulis Bibi di akun Instagramnya, at Biblis. Vanessa tampak tidur dalam posisi meringkuk di bangku tengah bagian mobil mereka. Video terakhir yang terlihat dari unggahan Bibi adalah ketika dia berbincang dengan putranya, Galas Kai Andriansyah. Mereka tampak sedang berada di sebuah restoran. Sama halnya dengan Bibi, Vanessa juga sempat mengabadikan momen perjalanan mereka. Dia sempat melontarkan pernyataan kepada followers akun Instagramnya, disertai video perjalanan yang memperlihatkan pepohonan dan langit yang begitu cerah. Dalami peristiwa ini dan melakukan penyelidikan di TKP, Keterangan sementara dari polisi saudara, mobil yang ditumpangi oleh Vanessa menabrak pembatas jalan karena sopir yang mengantuk. Akibatnya kendaraan pun terpelanting, polisi menyebut cuaca di lokasi saat kejadian cerah dan arus lalu lintas pun lancar. Ini adalah... adalah artis Panisa itu dan suaminya. kondisinya saat ini bagaimana dan? untuk kondisinya saat ini, dilaporkan oleh bahwa Panisa dan suami, yaitu meninggal kebetulan untuk yang selamat drivernya, dan anaknya sakit di dalam jenazah Vanessa Angel sudah berada di rumah sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya untuk diotopsi saudara Pihak keluarga sudah menunggu DRS Bayangkara Sementara itu korban luka ringan dibawa ke rumah sakit Kertosono Diketahui ada tiga korban lainnya yang mengalami luka jenazah Vanessa dan suami akan dimakamkan esok hari di Jakarta Uh, Panesta dan Bibi yang meninggal di tempat Dan uh, saat ini uh, Raga tadi Sedang ditangani di, uh, di uh, pihak rumah sakit Kondisinya Alhamdulillah saya barusan Dapat kabar baik-baik cuman hanya luka-luka kecil Bersama dua orang lagi Suster dan supir Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Rencananya, uh, Insya Allah hari uh, hari ini kita bisa berangkatkan Vanessa setelah proses autopsi dan semuanya selesai. Kita akan bawa kejar untuk dimakamkan di jarak besok. Hmm. Uh, kendaraan, baik itu mobil jenazah dan juga perangkat lainnya yang juga kemudian uh, disiapkan di sini. Kami sudah bisa menyampaikan kepada anda langsung di depan kamera karena saat ini sedang ber berkerumun awak media yang ingin meminta penjelasan kepada kabit humas Polda Jawa Timur dan ini ada satu kendaraan yang saat ini baru saja tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur satu kendaraan pertama ini hujan. kemudian menerobos ke kerumunan pertama pertama awak wartawan yang saat ini juga sedang ada di sini selamat siang pak. Ah, itu